Harga emas yang dijual di pegadaian hari ini Kamis, 27 Oktober 2022 terpantau menguat untuk cetakan 24 karat UBS dan stagnan untuk cetakan 24 karat Antam. Berdasarkan informasi dari laman resmi pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp540.000, tidak berubah dari harga kemarin. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 499.000, naik Rp 5.000 dibanding harga kemarin. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 976.000, tidak berubah dari harga kemarin, dan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp 934.000, naik Rp 12.000. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.645.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.581.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.232.000. Sekian Harga Emas untuk tanggal 27 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.